warna kuning daun. kita cuma mau menghibur selama bulan Ramadan. Ini cuma Aisyah. Macam ini glasir ada di tempat kita. Jadi nanti dikocok yang dapat fotonya yang akan dapatnya. Oke. Jadi aku boleh makan. Mau boleh milih yang ada di sini. Ini ini. Enggak usah aja aku mulai. Guys, kita buka. Untuk mau yang mana? Ica, Ica. Yang mana, kita mau pilih yang mana? Ica pilih Ica yang Ica. Yang mana? Anya, galaxies, player, oh no. nih ambil mau apa aku satu udah aja satu udah aja, Heí, uh, aja bu, uh, aja, bu. kasih tunjuk tidak aja enggak ini kasih tunjuk ke kamera ini aku udah pecah ini Dia. Dan lagi. Dia. apa dia lagi. apa dia? siapa? aku mau beli ya? Aku mau beli ini ya guys hadiah. ini hadiah. ini, ini. ini aku. kalian terakhir Vira yang. <tuk> <megang>. <tuk> Enggak itu mainan in aku, aku. milihnya yang apa okay, ya? yang di belakang ini. Oke, okay, langsung kita buka aja ya. Wow. Kita buka. Coba kita... gitu, Mbak, coba. Okay, okay. coba. ya? Aku mau. <laughs> Nyaku mau buka punya aku mau Aku buka sendiri. Oh. Kayak permen gitu. Bukan. Bukan. Tempatnya kan Permen. ini aku buka. Makan nih? Wah, wow, dapat Ini kak, eh iya <laughs> <gul> <laughs> Bisa buat coba Ini apa Kotak oh, aristo. Gitu. Ada lah. Ada isinya di bawah. Wow. Wow. <laughs> Ini Cukup banget katanya Coba, si, ada tiga Tuh ada tiga Ini buat satu, nih buat kamu Luka oh, Animus kayak apa sih? <tuk> kayak ya, ada, ada boleh uh, wow. oh, ya. Kayak boleh ditulis-tulis Di belakang semua melalangin oh, jam, kita lanjut lagi eh, Lanjut lagi, yuk Lanjut uduh ini <tuh>, dapat lagi punya beresin aja lihat guys yang oh, yang mana? Dia rasanya original ya. Dia original dia okay. ya, kayak kentang betul. <lambat>. saja kita ulang lagi, dapat punya ye dapet punya aku dan terakhir buat Ceca kamu pilih yang mana? mau pilih yang ini dia punya Ceca punya Ceca yaa next Ceca tapi panggang nanti saja kita buka ya guys sabar kita dah nah nah banget gak tolin itu pemasannya udah kayak tentangnya aku guys segini aja ya video kita dan jangan lupa like comment subscribe dan share video ini dadah!